Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buah alpukat memiliki banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan. Antara lain. 1. Menjaga kesehatan jantung. Alpukat mengandung lemak sehat dan serat tinggi yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah dan meningkatkan kadar kolesterol baik HDL. Hal ini dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan stroke. 2. Mengontrol gula darah. Alpukat mengandung serat dan lemak sehat yang dapat membantu mengontrol gula darah dengan mengurangi penyerapan glukosa dalam tubuh. Konsumsi alpukat secara teratur juga dapat membantu mengurangi risiko terkena diabetes tipe 2. 3. Menjaga berat badan. Alpukat mengandung serat tinggi yang dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah makanan yang dikonsumsi dan membantu menjaga berat badan yang sehat. 4. Menjaga kesehatan kulit. Alpukat mengandung vitamin E yang tinggi. Yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Vitamin ini membantu menghidrasi kulit dan mencegah kerusakan kulit akibat sinar matahari dan polusi. 5. Menjaga kesehatan mata. Alpukat mengandung lutein dan zeaxanthin. Dua Nutrisi penting yang dapat membantu mencegah kerusakan mata dan degenerasi makula. Konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan mata. 6. Meningkatkan penyerapan nutrisi Alpukat mengandung lemak sehat yang membantu dalam penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak. Seperti vitamin A, D, E, dan K. Karena itu, Mengonsumsi alpukat bersama makanan lain dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisi tersebut. 7. Menjaga kesehatan otak Alpukat mengandung asam folat dan vitamin K, dua nutrisi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Asam folat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko penyakit Alzheimer. Sementara vitamin K membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. 8. Menjaga Kesehatan Tulang Alpukat mengandung sejumlah mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan fosfor yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang. Konsumsi alpukat secara teratur dapat membantu mencegah osteoporosis dan menjaga kekuatan tulang. 9. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Alpukat mengandung vitamin C dan vitamin E. Dua antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Antioksidan membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh dan meningkatkan risiko penyakit. 10. Meningkatkan metabolisme. Alpukat mengandung vitamin B6 yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Vitamin ini membantu dalam pengolahan makanan menjadi energi dan meningkatkan fungsi sistem saraf. Itulah beberapa manfaat dari buah alpukat yang dapat dirasakan dengan konsumsi secara teratur. Namun, seperti halnya dengan makanan lainnya, konsumsi alpukat harus dilakukan dengan jumlah yang tepat dan seimbang agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Jangan lupa untuk memasukkan buah alpukat ke dalam diet Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.